Sebaliknya waspadai jika harga minyak terus bergerak ke atas dan menembus level 74.87 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 76.38. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983